Gila, gila, gila. Vintage abis ini. Boleh ya? Tapnya rusak. koleksinya semua ini. Itu punya apa? Punya bokap lo. Kenalin gue dong gede. Asik banget pasti orangnya. Ini tempat di mana Papa gantung diri. Usai sidang perceraiannya sama Mama. Lu tinggal sendiri. Nyokap? Gue nggak siap tinggal sama suami barunya. Gue paham. Mulai sekarang, lo nggak akan ngerasa kesepian lagi. gua bantu lo ngelewatin ini semua. Oke? Okay? Teg Barang gue Kemana? Pulang Bikinin gue minum dong Es teh manis. manis Hah? Es teh manis Ya, sosong es teh manis, gue gak punya es Tuh Pokasnya rusak Ini udah teanget aja deh ya Gue ganti baju dulu Siap bos lihat dulu Asli. lihat dulu ya santai ngapain si Rona aduh siap-siap ya the moment of truth We're <laughs> the Kenapa? Uh, gue uh, terlalu semangat ya. Kapan terakhir kali lo ketahulah pas kayak gitu? Teh, uh, hmm? teh, te, tehnya gue, gue tambahin lagi. ya. Parah mas penuh juga. Gak, mak gak biar, biar, mak ma maksud gue ini biar biar, biar, biar tambah penuh aja. Kok gak gerogi, apa, gak kok apa. Kok gerogi gitu sih? Ha? B enggak, enggak, enggak. Bukan grogi. Inisiatif aja ngomongnya <ketuk> Ikut gue yuk. Hah? Ayo, Kemana? ikut ayo. Kemana? Ke mana? Tengah Kita kenapa baru kenal sekarang ya? Apa? <smarasoth multi> Bisa balut sih nyepikin. Bagus enggak Udah nggak kayak emu <demisi> sekarang. masuk UI. Iya, tapi sastra yang benar aja, Sal Emang apa masalahnya sih, Pak, sama sastra? Inilisensi, kamu kan bagus, Sal Kenapa ngambil dokteran kedokteran? kita bisa bareng. Kayaknya Rido bisa baca pikiran Papa. Tapi, Pak Sudah Kamu ganti aja Papa yakin, suatu saat kamu akan terima kasih ke Papa di lo mantap masuk Trisakti. Gue sih pengennya mesin ya. Tapi kalau buat masuk UI kayaknya gue gak sanggup. Gue sendiri kemana? Mesin juga kali? Kok kali? Emang minat lu kemana? Gue, gue ikut kemana lo kuliah aja. Lo mau sampai kapan ikut gue, re? Suatu saat kan kita bakal punya hidup masing-masing. Lo gak mau bareng gue, Nat. Kayaknya lo salah ngerti dengan hubungan kita selama ini deh. Sebenarnya gue ini siapa lo sih, Nat? Temen. Re, gue ngerti. Gue yang salah, tapi dengar dulu penjelasan gue. Reh, ini bukan salah Lonet. Gue salah berharap, dan sekarang gue benci banget sama diri gue sendiri. Lebih Rebecca! Kalau gue nggak jatuh cinta, apa, harus dipaksa Reh? Gue peduli sama lo Kalau dulu nggak ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang, gue nggak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo re. Gue pengen ada buat lo. Sampai kapan? Sampai lo ngerti kalau di dunia ini lo nggak sendiri, deh. Tapi kalau kehadiran gue cuma jadi beban buat lo, gue siap pergi. Asal lo janji sama gue, jangan jadi Rebeka yang dulu, ya? Sendiri lagi, oke. Okay. Sekarang kita fokus belajar, bentar lagi ada ujian. Oke, okay? senyum senyum dong. Di mana Salma Pak? Ada yang lihat Salma? Gak peduli gue urutan berapa Ma. SDPTN BTN gue ditolak UI Ma. Bisa dudel mandiri kan? Pasti bisa. Ya. Ada orang kesurupan beres-beres rumah nih. Yeah. <laughs> iya, nih. Dia pingin rumah ini tuh jadi tempat kumpul keluarga barunya. <laughs> Maksud lu, lu udah ada yang lamar gitu? Gila, gila. Baru gue tinggal bentar udah soal tato aja. Ini apa nih? Tara! Tara, tara, tara, tara, tara, tara. Ini komunitas Love Yourself. Komunitas baru gue. Keluarga yang gue tunggu. Gue pengen bantuin orang-orang yang kehilangan harapan untuk cepet nemuin titik ikhlas, nemuin hidup mereka lagi, dan jangan sampai bunuh diri. Gue pingin rumah ini jadi tempat dimana semua orang bisa cerita nangis dan bahagia lagi. Terus kuliah lo gimana? Gue mau fokus ke sini dulu. Tahun depan gue mau ambil psikologi, lo janji mau bantuin gue ya. Siap bos. Kapan kita jalan? Secepatnya. Oke. Okay. <laughs> Gue tahu kenapa lo ngilang sal. semua mak. Salo nah, nggak bisa kayak gitu. Jangan pernah pakai orang lain untuk jadi standar lo. Lo bisa ngomong kayak gitu karena lo nggak ada di posisi gue mak. Nah, udah udah udah. Gue emang udah yakin banget lo pasti bakal ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Yang penting gue pengen kita hang up bareng. Oke? Okay? Lagi nah, gini dong, Fal so. Jadi. Kalau misalkan nangis meyyeh-meyyeh, oh, tetap cantik Halo. Uh, Ini komunitas Love Yourself Kalau mungkin ya. diantara kalian ada yang punya masalah berat Dan butuh teman curhat, Apa? kalian bisa gabung di komunitas ini, ini. Komunitas Love Yourself Kalau okay. masalah soal keluarga, sekolah, atau apapun itu Kita siap buat kecurhatan kalian kalau kalian berdua tertarik, kabarin gue di nomor itu ya. Oke, makasih, kasih. Sama mana bu, Tuh begituan. Butuhnya kan nathan. Ya enggak. Ma. Sal, so, percaya sama bu. Tahun depan kita bakal ketemu di UI. Dan lo bakalan banget banget jadi anak kedokteran Kita post posting ya hari ini. <tuh> ya, yeah, sama Isbe. Hai, uh, Salma ya. Iya. Dia masuk. Cil. <tuh> hmm. ah, Hari-hari gue sekarang cuman bimbel, belajar, bimbel, belajar. Gak ada yang lain. Untuk kesini pun gue mesti bohong sama bokap nyokap gue. kalian tahu nggak apa yang paling ngeselin Kadang gue ngerasa gue gak bisa ngertiin diri gue sendiri Semua di sini gak punya solusi satu sama lain Tapi kita siap untuk dengerin lo kok Kasih ya Ini udah lebih dari cukup Sampai, Sampai tumbuh besok, besok ya Ayo e, Gue ngerasa bersyukur banget bisa kenal ini semua Iya, yes, seenggaknya gue jadi tahu ...banyak yang lebih gak beruntung dari gue. Sini, sa, so. Duduk dulu. Ada satu cowok yang nemenin gue di masa-masa rapuh. Sampai akhirnya gue bisa nemuin diri gue lagi. Dan sejak itu, gue janji gue bakalan lakuin hal yang sama ke orang lain. Love Yourself ini ada Supaya siapapun gak merasa bahwa dirinya itu sendirian Dia pasti coba lo ya hmm. Susah buat jawab Tapi kalau misalnya lo mau kenalan datang ke event kita minggu depan Sekalian bantu-bantu ya Mau ya? Boleh yes. Sal Eh bentar Hai Nat Ya ampun Lo kok sih gue kangen tau Eh uh, sama kenalin Ini cowok yang gue ceritain Iya Udah kenal kok uh, Dia Natan Kita dulu uh, Satu SMA oh temen iya uh, yeah. temen eh parah kamu sal apa jadi kamu cuma tahu kamu bolos kayak gini apa sih dok aku, aku antar kamu ke pinduan eh. uh, oh. udah udah dok Tahu kenapa lo nggak bisa nerima cinta gue? Net. dia lagi depresi, dia butuh lo. Tidak ya, tahu, harus banget ya. Semuanya gue lapor, kalau Coba boleh siapaan sih, gak? Anjing lo! Eh, eh no. anjing lo denger ya? Lo denger ya? Lo dapat dukungan bokap gue? Bukan berarti gue akan cinta sama lo. Oke, salah, aku minta maaf. Duh, gue tuh gak pernah cinta sama lo. Mulai sekarang. jauh-jauh dari hidup gue. Ah!